kumpulkan di dalam sembahnya nanti oleh Allah Subhanahu Amin ya Allah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Jadi awak uh, aa banyak Nak banyak romak ketek. Ya. Kalau banyak kok. Lu <tuh>, pau orang noh. Ya. <tuh>, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa. Dan doa itu mungkin tidak pernah tinggal di awal Pendek doanya. Tapi doa ini sering kita baca. Apa doanya Mbak Bapak Ibu sekalian? Rabbana atina asana Wafil akhirati hasanah Wa qinaa azabanna Kau dah bapak coba doa? yakin doa aku pasti Tak pernah tinggal kan? <tuh>. Rabbana atina Fit dunia hasanah Ya Allah Berikanlah kepada kami Kehidupan dunia yang baik Yang bahagia Yang sona Wafil akhirati dan kehidupan akhirat yang bahagia jo, yang senang jo, dan hindarkan kami Allah, lindungi kami Allah dari api neraka. Aku doa bapak ya. Jadi intinya bapak ibu sekalian ternyata siapapun awak ya. Ingin bahagia, ingin senang, ingin so sonang. ingin bahagia, ingin nyaman, ingin tentrak, iya tak? Uh -huh. Di rumah wah ingin nyaman, ingin tenang. Di kampek kau wah ingin nyaman, ingin tenang, ingin tentrak. Di masjid, di masalah ingin nyaman, wah ingin tentrak, ingin bahagia. Pokok di mana siapapun awak pasti ingin mencari mendapatkan kebahagia. kebahagiaan saya sering baca doanya roh bana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina haza oleh karena itu bapak ibu sekalian banyak cara orang atau manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya dan kadangkala Cara-cara yang mereka lakukan itu Tidak memenuhi apa yang mereka harapkan Ada orang ingin bahagia Biar sonang hidupnya Biar bahagia hidupnya Biar tenang hidupnya Dengan cara mengumpulkan harap Banyak piti sonang ini. Hah, Sekilas mungkin ya Pak Ibu sekalian Sonang mesti sonang Pak Banyak piti Bahagia Pak tetapi lama-lama, gara-gara banyak piti, nak jadi bahagia. Do. Nak jadi senang, nak jadi nyaman. Alah kau komak kau mak saja maka kau jauh. Ah. Dalam uang sebuah saja kau jauh lep. Itu pintu lah, bukit itu. Itu satu pun lah, lalu, lalu penunggara itu. Nah, anak rumah dia pun cik piti. Jadi gara, tadi harapannya dengan piti banyak, awak nak bahagia. Nak bahagia, mm -hmm. nak senang. Tapi akhirnya dengan piti nyawa tadi, alah komak mak saja Laku timbur, laku timur. Laku ri gajah bawa anak saporo. Ha, uang elok, uang jahat. Ya kan? Apa yang bertemu? Jadi ada kan, BP itu banyak-banyak, dilunggu ni arato banyak, harapannya nak bahagia. Ternyata masih banyak orang yang kurang yang punya arato banyak, tapi ini orang mendapatkan kebahagiaan. walaupun mungkin ada nak saudara ada tu orang tu yang banyak piti, dia bahagia tapi masih banyak dengan haru tu banyak, tapi juga tetap tidak bahagia. Berarti bahagia tidak bisa dengan haru. Haru. Ada juga yang mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara mereka usahakan dengan <tuk> <tuk> pangkat, ya kan? Ah, oh, dengan tittle. Ah, oh, dengan jabatan. Mula dengan jabatan dan dapat bahagia. Akhirnya, contoh tadi itu awalnya mungkin bahagia, atau enam oh, tidak seketik mulai wo. akhirnya, pada akhirnya tidak juga bisa bahagia. ada juga orang yang ingin bahagia kau dengan berjalan-jalan <coughs> iya yeah, tak? wah oh. apa namanya? repressing e e wah, oh, repressing kalau nah, dek orang orang-orang, dia orang orang-orang apa yang repressing? Wah, oh, Macam-macam tujuan refreshing Ada yang kayu tojun Ada yang ke danau Ada yang keimbo Macam-macam lah Pada oh, akhirnya Tak cuba hagi lah Hanya semenit, dua minit, sejam, sejam Tak bahagia lah Dia pun tak bahagia Habib Biti Tadi jalan nak bahagi Kayu tojun lah, mandi-mandi dia tojun Ya, dekat pantai Ah, oh, main mana di pantai. Ah, oh, waktu di pantai itu bahagia. Golak-golak sama-sama. Oh. Nah. Ah, nak pulang kau nak ni. Nah. Hilang bahagia. Ah, oleh kerana itu kesimpulan no. ternyata bahagia dengan cara materi, dengan cara duniawi itu terbatas, tidak abadi. Bagaimana cara Allah biar bahagia itu kekal? Abadi, yang bahagia itu tidak bisa dibebut-bebut. Ya, itu Iya saya kan. tadi Nah, di di mukadimah tadi Allah berfirman dalam Al-Quran ala bizikrillah tatma innahu Bukankah kata Allah dengan berzikir dengan ingat kepada Allah bisa menentramkan hati. Atentram itu kan bahasa lain kan bahagia tuh. So, senang, nyaman. Ah, menyelidik jadi, kalau awak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikut saya membuat awak awatun nyaman, membuat awak awatun ten, ten, ten. Walaupun mungkin ya di satu sisi, ini Anda banyak ide, ya, pas-pasan aja, pas-pasan di mobil, ada, pas-pasan POC, ada, pas-pasan pas-pasan PTC-nya, banyak idea, ya. tapi gara-gara ini berzikir. Tanang hidupnya Tapi walaupun orang tadi mungkin banyak harotonya Banyak pc Sodor So do bank na'u rekening Mulai BRI, BNI Aku ingin nama bank lho Ibu-ibu liapal nama-nama banknya Banyak nama banknya bu ibu Na'u rekening so do Gak ci rekening aja adalah kartu kredit Namun sedang bang kini rawaknya paham? nih kartu kredit Kartu kredit itu ke kartu untuk kautang Ya, eh, tapi, kalau uang yang model walaupun banyak rekening, bangun banyak roto banyak bikinnya, tapi kurang ingat kepada Allah, kurang berzikir kepada Allah. Cetak ini tidak akan tentram, Bapak Ibu. Tetap beli saham Tetap koma, ibunya. karena dia, karena dia jauh tidak mau mengingat oh, Allah maka bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian sebagai ikhikmah mawat itu ya, aduh ya, guru-guru awak tadi ataupun buya-buya, tongku-tongku jauh mah di ujung kampung tadi, di ujung desa ndak masuk listrik ke lagi enggak berjalan kaki ke tempatnya, tapi itu yang nyaman dan terakhir ya ya, pokoknya tadi walaupun ini jauh dari keramaian, ya? tidaknya banyak memiliki apa-apa tapi gara-garinya oke Bapak Allah selalu zikir Bapak Allah hidupnya tuh tenang. Tapi ada orang bodang rumahnya. Ya, di kota yang ramai. Banyak pintinya. Ya. Ndak nyamasak di male. Cukup di di, di puasan aja. Ah, Kim, gua pakai, datang makanan. Ndak kau ni di agak tangan noh. Mau akan masak kan ai, nah, tam mukok, tam tangan. Inyong tak ada modal tu lor. Tengah seorang. Kau yang sok. Dah membesle mual Tapi deh inyong tak ingat kepada Allah walaupun godang odang rumahnya, anda itu senang lah. Indak jonya nyaman. Walaupun inyong senang hidupnya, makan masak. Kalau nak makan kau tak perlu ambui ambui hati, tidak perlu kencing kau, kencing Tapi gara gara inyong lupa atau tidak in ingat kepada Allah, enggak berzikir hidup mereka tetap enggak tentram tetap gelih biasa geli. oleh karena itu ibu sekalian Maka agama-agama awak memberikan kiat untuk awak atau tip untuk awak bagaimana awak tuh biar tenang di awak maka salah satu caranya adalah ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau awak berzikir kepada Allah Bapak Ibu sekalian Makanya di pun awak berada maka kan kita tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berzikir itu bukan berarti harus pakai katip macam tu awak iri hikau kalau pakai tasabiyo saya kan nah. Nah. Dari, dah ikutnya berzikir dah zikir tu di hati ok bapak ibu sekalian ah, dah sampai kajinya ah, yang tinggi-tinggi ah, jadi jauh yang merokok abang bapak kan jadi bagi, dimanapun awak berada awak tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun awak tak memegang tasabiyo dia ada kerana kerana awak ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa maka kita akan tenteram ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa awak ingat kepada Allah awak ingat kepada orang yang memberi nikmat tadi maka kita ucapkan alhamdulillah kerana nikmat awak begitu juga sebaliknya ketika kita diberikan musibah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa kita juga zikir ingat kepada Allah yang memberikan musibah Kau juga Allah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji kita juga tenang bahagia secara lahiria ya, mungkin awak menangis secara lahiriah lahir, ya, mungkin awak sedih tapi hati wanda ya, ndak ndak ndak gelisah hati awak ya, ndak ndak, ndak uh, apa nomor ndak huru-hara tetap tenang karena kita ingat yang memberikan nikmat Allah yang memberikan musibah hujan juga Allah Subhanahu wa taala apabila iko dalam diri awak ya, Apapun yang terjadi dalam kehidupan awak, sonangkah atau ataupun tidak sonam? elok pun atau tidak elok yang terjadi ataupun yang kita alami, karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu ta'ala maka kita akan tetap nyaman, tetap ten, tentra. sering kita baca, ah ujung zikir awak ya, ya apa ilahi anza maksudi waridoka matru, ini ada yang lain lah. Ya? Uh, semuanya kita mengharapkan rida' allah ridho Allah subhanahuwatah dia berikan kita nikmat kita rida' kepada Allah subhanahuwatah dia berikan kita musibah atau ujian kita juga tetap ridho kepada Allah subhanahuwatah mm. kalau-kalau kau nak dak mah koro macam-macam ya? Nah, jadi bapak ibu sekalian, maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahuwatah hati yang tenang, ya. Al-Bun Salim, hati yang selamat, hati yang selalu ingat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, Bapak bapak sekalian, apapun situasinya yang kita hadapi, bagaimanapun kondisinya yang kita alami, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, dengan hal tersebut, kita tetap tentram tetap nyaman, tetap bahagia, walaupun mungkin secara akhirnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah sekilas. Ya, uh, tausiah ataupun kajian subuh kita pada hari ini mudahan sekali lagi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk selama bulan Ramadan ini yang masih tersisa. Nah, banyak, banyak leh, alis pagul Ah, di, kita umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai ibadah terutama bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita di sini untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir memandang semua yang kita lakukan tersebut dicatat dan dijadikan sebagai tabungan amal, amal ibadah kita untuk menuju atau untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa nanti amin amin ya rabbal Al amin kami mohon maaf kalau ada khilaf dan salah dalam penyampaian kami Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun mungkin sekilas ataupun sedikit ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil sehingga apa yang kita harapkan di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia, bisa diberikan kepada kita, kita semuanya Ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.